Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada Selamat siang kembali di Diva TV hadir Untuk mengabarkan kabar baik, kabar menarik Dari idola kita Lesti dan Rizky Wilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 BBL lagi main dengan Abi Ramzi saat di acara press conference kemarin Ini kebahagiaan yang kita lihat dengan aksi lucunya BBL Aduh ini kita banget persahabat Masya Allah Sehat selalu untuk idola kesayangan Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga idola kita dan tentu bersama ya, dia momen ini pun diunggah kembali Oleh akun sahabat dengan Skor Lesnar Salfok juga dengan kalimat caption yang dituliskan Masya Allah gemusnya Abang Lagi main sama Abi Salfok peserta yang di belakang Bilar Kayaknya ngantuk banget mas, katanya tuh <laughs> Ini sih cute banget ya Masya Allah Bahagia selalu untuk kita semua Alhamdulillah selalu disuguhkan asupan vitamin bahagia dari idola kita kemudian juga bersahabat ya info penting, jangan sampai lupa nanti malam bakal ada kejutan di acara lapor pak trans 7 ini edisi spesial papa bilar akan menjadi bintang tamu dan spesial juga tentunya road to bandung, ini luar biasa kebahagiaan yang kita dapatkan akan disuguhkan malam hari ini juga spesial Papa Bilar jadi bintang tamu di acara Laporpa Sidak Bandung Day 2 disimak juga di unggahan kehandi pertama ini ada sebuah kalimat caption yang dituliskan lagi pada rame nih kira-kira ada apa Rizky Bilar di Pak Trans 7 edisi spesial Kota Bandung Lapor Pak Sidak Bandung yang akan tayang malam hari ini jangan sampai lupa saksikan karena ini kejutan banget dan pastinya bakal seru dan bakal heboh karena bakal ada momen spesial video call langsung dengan Bunda Lesti Kejora. Info ini pun persahabat ya kita dapatkan juga dari Bang Boril yang baru saja mengunggah sebuah postingan video cuplikan Lapor Pak yang akan disiarkan malam hari ini di Trans 7 disimak di kalimat caption info yang dituliskan langsung oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ada penampilan Rizky Bilar di program Lapor Pak edisi Sidak Bandung hanya di Trans 7 pantungin channel ya, terima kasih itulah info yang diberikan oleh Bang Boril Dicatat jamnya pukul 19.30 Hanya di trans 7, biar nggak kelewat, biar nggak ketinggalan Menyaksikan idola kesayangan kita di TV malam hari ini Kemudian bersama di Simang juga memut spesial Cidukan semalam Di acara Hut di Gejora ini juga kebahagiaan yang kita dapatkan Masya Allah Idola yang sangat menginspirasi, idola yang selalu menjadi panutan banyak orang, Leslar memang selalu the best. Wow. Kemudian juga bersahabat ya perhatikan dapat cedukan vitamin foto momen semalam langsung dari Askar Fotografi yang diunggah kembali oleh akal Leslar Alfati and Askar FC Tentu di persaingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar. Dan respon yang diberikan Dari akun Marfuas1959 mengatakan Masya Allah pasangan yang paling disayang orang banyak Untuk Bunda Lesti Semoga panjang umur, sehat, dan bahagia selalu Amin Masya Allah luar biasa Doa, dukungan memang banyak banget Yang diberikan untuk Lesti Kejora, kita lihat juga dari Dokter Nana yang mengunggah sebuah postingan video momen semalam. Dan ada sebuah ucapan, Barakallah umrik dear bunda Lesti Kejora, Insya Allah selalu sehat, sukses dan bahagia dunia akhirat, Amin ya robbal alamin. Luar biasa banget ya bunda Lesti, banjir doa banjir dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik, orang-orang hebat yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita kemudian juga para sahabat, perhatikan teh oca pun sama mengunggah foto Lesti dan Bilar dan ada sebuah kalimat happy birthday dedek kesayangan, masya Allah dedek kesayangan teh oca luar biasa dan semalam pun kita tidak melihat yang Ocha ya. Tetap yang penting doa baiknya mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita masih menunggu cedokan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik dan kabar bahagia dari Leslar. Tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, Bang Mino. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.